Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini Kita akan bahas kunci jawaban di halaman 82 Matematika volume 2 kelas 4 Baik kita akan langsung saja untuk menuju ke halamannya Oke, di sini akan kita kerjakan latihannya. 3/4 dikurangi 2/4, maka kita langsung saja sama dengan ya. 3 dikurangi 2 adalah 1. Maka di sini menjadi 1/4. Oke, kita ganti warnanya biar lebih enak terlihat ya. Kemudian berikutnya 6 dikurangi 2, disini sama-sama per 7, kita tidak perlu ubah ya, disini per 7. 6 dikurangi 2 adalah 4, menjadi 4 per 7. Berikutnya soal nomor 3, disini per 9, kita tulis dulu. 10 dikurangi 8 adalah 2, menjadi 2 per 9. Soal nomor 4. Hmm. Oke, soal nomor 4. 6 dikurangi 4 itu adalah 2 kemudian per 7 kita tulis 5 dikurangi 3 adalah 2 menjadi 2 2 per 7 soal berikutnya bilangan asli kita kurangi dengan bilangan asli 8 dikurangi 5 adalah 3 per 5 nya kita tulis 2 dikurangi 1 adalah 1 menjadi 3 1 per 5 Berikutnya, di sini kita langsung saja tulis 7, ya kemudian 5 di per 9 kita tulis dulu, kemudian baru kita kurangi, 5 dikurangi 4 adalah 1, menjadi 7, 1 per 9. Baik, nanti kita lanjutkan ke halaman 83.